10 malaikat Allah ada sepuluh malaikat Allah yang wajib kita ketahui: Jibril, Mikail, Isrofil, Izrail, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail bertugas membagi rizki, Isrofil meniup sangka kala, Izrail tugasnya mencabutnya. Nyawa. Munkar nakir penanya kubur Rokib atit pencatat amal Malaikat malik penjaga neraka Malaikat ridwan penjaga surga